Ledakkan mereka dengan lebih keras. Aku akan membantai Franko seorang diri. Ayo terus berjuang! Kirimkan Ben dan pasukannya ke dalam dasar lautan! Aku tidak bisa berenang! Saudara-saudariku yang menderita, kalian akan segera bebas. Astaga, itu Aurora Hart. Persiapkan dirimu, kita menemukan harta karun. Puji leluhur! Aku diselamatkan oleh Valkyrie! Hari ini ternyata bukan hari yang terlalu buruk! Kita tidak dapat membiarkan Aurora Heart kehilangan kendali. Siap! Akhirnya, Aurora Heart menjadi milikmu. Kapten Ben akan berkuasa. Bane harus dihentikan. Ha! Untuk tanah kelahiran kita, leluhur kita, dan mereka yang hidup, kami tidak akan berhenti melawan kejahatan. Aku adalah putri dari Northern Vale. Dan aku bersumpah untuk melindunginya sampai nafas terakhirku. menerima hukuman terberat karena mengotori lautan ini. jiwa-jiwa <tik> Northern Pale Bindik aku dengarkan aku pria aurora heart bukan hanya sebuah peninggalan itu adalah salah satu dari twilight orb kuno yang diburu oleh lord of the abyss yang jahat. kekuatan kegelapan akan segera menyapu ledak down kamu harus tetap hidup melindungi aurora heart dan lord of the jangan khawatir kakak perempuanku Aku akan melindungi Nortonville hingga nafas terakhirku. Yo, Aku belum mati! Hari ini adalah hari keberuntunganku!